Inilah kreativitas kami dalam keseharian Menjadi kapusin yang kreatif, kita harus bekerja, bekerja dan bekerja. Sejak kecil saya sudah akrab dengan yang namanya kreativitas. Saking kreatifnya, saya sampai lupa bahwa saya telah mencoret-coret ini rumah tetangga. Syukurlah, bapak saya bijaksana. Akhirnya bapak saya memberikan saya banyak kertas atau karton sehingga saya bisa puas mencoret-coret di situ. Kebiasaan kecil itu berlanjut bahkan hingga saat saya berumur 21 tahun. Inilah hasil kreativitas itu. Terima kasih. Bayesian adalah bagian ta iman Bagi saya, mengisi waktu-luang dengan kreativitas itu sangat penting dan bermanfaat. Lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar. Warna hidup dengan keindahan. Bagi saya kapusin yang kreatif itu ialah bukan hanya melakukan apa yang kita sukai, tetapi mencintai apa yang kita lakukan. Sebelum apa sebelum reffren itu sebelum reffren kita harus nyanyiin itu. Sol sol Kui bene es bis Orat. Kami dari Unit Portiungkula mengucapkan Selamat Hari Raya Santo Franciscus Assisi. Mari kita lakukan yang kita janjikan dan mendambakan yang dijanjikan kepada kita, Amin. Ah, jadilah saudara yang kreatif sebagai saudara kapusin generasi baru Pace Ebeni